Tetapi kas di sini yang saya maksud kemauan diawali dari kemauan artinya kas itu nyentosani orang itu kalau kuat dalam kemauan buakal sentoso itu kemudian tembang pucung itu penutupnya <tuh> setyo putyo pangapesing turangkoro kalau semua sudah setia dengan budi Luhur semua angkoro itu bisa adem semua jopo tidak bakal mengena semua godaan tidak bisa mempan ibarat teguh yuwono tanpa berguru teguh timbul tanpa puasa ini yang disebut ngelmu jadi jangan hanya karena hafal saja tetapi harus diraih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 Sopo Siro Sopo ingsun. Sebab Sopo Siro Sopo Engsun Itu seperti merahnya wenter atau pewarna Karena pewarna itu bisa dibeli dengan uang Tetapi gampang lunturnya Lain dengan merahnya cabai, Walaupun kehujanan dan kepanasan cabai yang kinudrat merah ya tetap merah